Seorang Joko Kendil, seorang musafir, yang mungkin viral, viral lagi trending topik di suatu sosial media, TikTok ya, yang dibagikan oleh pengguna. Uh, Joko Kendil dengan sebuah karakter memakai baju-baju hitam, celana hitam, dan memiliki ciri khas apa, uh, topi seperti petani. Terus juga menggunakan kalung-kalung dan juga membawa tongkat yang katanya nemu di jalan. Uh, mungkin teman-teman uh, juga tertarik untuk pembahasan ini ya. Siapa sih sosok Joko Kendil tersebut yang mungkin saat ini lagi viral? Uh, musafir yang nyentrik ya. Uh, beliau sih berasal dari Demak ya, kota Demak, Jawa Tengah mana Joko Kendil ini katanya konon menurut penuturannya dia dia mau ke suatu tempat dimana mau mengambil tongkat katanya nah tongkat itu katanya sudah dikubur terus Joko Kendil sendiri statusnya juga masih jomblo, belum menikah dan dia memiliki cita-cita dia akan menyelesaikan lelakunya atau musafirnya atau perjalannya ketika sudah mencapai 25 tahun lamanya. Jadi Joko Kentil Joko Kendil ini sudah eh, apa? sudah melalang buana atau menjadi musafir keliling dunia yang katanya konon keliling dunia selama 25 tahun gitu loh. Kita nggak ada yang tahu, nggak ada putih autentik ya. Jadi hanya Joko Kendil aja yang tahu. Dan yang lebih menarik lagi, Joko Kendil ini katanya uh, jalannya cepat, katanya mengendarai macan putih. Ya mungkin banyak ya video-video uh, yang beredar di sosial media. Joko Kendil memang uh, apa jalannya uh, seperti berlari, cepat banget gitu loh. Tidak seperti orang-orang berjalan gitu loh dan kayak nggak capek banget. Cuman yang menarik lagi Setiap ada petilasan Setiap ada makam Joko Kendil pasti uh, Mampir Terus uh, dia juga Sholat lima waktu uh, Maksudnya setiap azan Dia pasti mampir ke musola Atau masjid-masjid terdekat yang uh, Rute perjalanannya Ini yang menarik teman-teman Nah sekarang uh, kita lihat dari kacamata Ratu Bidadari Dalam penerawangan Ratu Bidadari itu uh, Benarkah uh, Joko Kendil ini Seperti apa sih orangnya gitu loh Kalau dalam penerawangan saya uh, Memang saya melihat ada adanya sosok macan putih Yang uh, mengikuti uh, Yang mengikuti Joko Kendil Bukan berarti dia menunggangi Joko Kendil ya apa Joko Kendil menunggangi macan putih tidak Hanya saja memang saya melihat ada sosok macan putih yang mengikuti Joko Kendil Mungkin yang membuat performa energi, kekuatan Joko Kendil untuk berjalan cepat Terus gak capek ya mungkin karena adanya power, adanya energi dari macan putih tersebut Tuh. Terus yang saya lihat di sini Joko Kendil ini Joko Kendil ya uh, Dia pernah melakukan Melalui e, sebuah kehidupan yang mungkin sangat berat, e, ujian yang sangat berat, di titik terendah, bahkan uang aja dia nggak punya sebesar pun. Jadi, Joko Kendil ini sudah diuji oleh alam, diuji oleh semesta, diuji oleh Tuhan, dengan kehidupan yang sangat berat sekali di masa lalunya. Hanya saja saat ini, Joko Kendil ini sudah tidak memikirkan dunia. Yang dipikirkan adalah spiritual atau ketuhanan, hanya saja rezekinya mengikuti. Ya mungkin rezeki yang kita lihat, dia juga minta. Terus katanya dia minta-minta juga dikasihkan sama orang. Gitu loh. jadi bukan untuk pribadinya sendiri itu menurut penuturannya terus saya lihat juga Joko Kendil ini eh, karena dia viral ya karena banyak yang memviralkan banyak orang-orang yang bersua, bersua foto atau selfie foto-foto ngasih uang ngasih makanan atau bekal atau oleh-oleh kepada Joko Kendil Joko Kendil ini teman-teman gitu loh ya sebenarnya Uh, semua orang punya misi ya. semua orang punya misi kita berpikir positif yang jelas Joko Kendil juga orangnya baik yang penting gak nyuri gak ganggu orang gitu loh ya nanti buat teman-teman yang uh, ketemu atau kebetulan kepergok Joko Kendil di jalan Ya, Joko Kedil di jalan. Kalau kalian punya rezeki, ya silakan dikasih uang. Kalau gak kasih uang, ya kasih apalah bekal, makanan, atau apa gitu loh. Ya, apa ya? Saudah karena dia juga musafir gitu Ya, itulah menurut penglihatan saya yang jelas, Joko Kedil. Joko Kendil namanya susah banget ya Joko Kendil. Itu memang bener diikutin. Terus dia juga memang basically-nya atau masa lalunya itu penuh dengan ujian yang sangat berat, penuh dengan uh, tekanan, penuh dengan kehidupan yang sangat-sangat waduh, berat banget. Jadi Joko Kendil ini sebuah tarekat atau perjalanan jadi yang dulunya dia mengejar duniawi, tapi nggak dapat dapat, dan sekarang dia sudah mulai mengejar akhirat, sudah mulai mengejar spiritualnya, tapi dunianya mengikuti, ya kan? Kan banyak orang-orang yang ngasih, jadi e, berterima kasih kepada orang-orang yang memviralkan kan ada youtuber itu uh, ada salah satu youtuber yang pernah Menginterogasi atau memviralkan Joko kendil ini menyebabkan uh, Joko kendil ini jadi viral banyak dikenal orang gitu loh yang kata-katanya yang fenomenal itu kan ojo gendeng nang e uh, gendeng nang Gusti Allah intinya kita jangan gila Ojo gendeng kepada diri kita, maksudnya kepada dunia. Gendeng ngomarang gustimu, gendeng ngomarang gusti Allah. Jangan takut kepada siapapun, takutlah kepada sang pencipta kepada Allah. Itu adalah kata-kata familiar kalau nggak salah ya. Mungkin kalau nggak salah ya intinya, intinya maksudnya hampir mungkin sama apa yang saya katakan. Maksudnya seperti itu. Jadi Joko Kendil ini juga seorang filsuf ya atau um, memiliki sebuah kata-kata indah gitu loh seorang sufi seorang filsuf juga Oke teman-teman jangan lupa like comment subscribe channel youtube Ratu Bidadari TV terima kasih um, mampirnya Tonton terus update-update terbaru channel Youtube Ratu Bidadari Trivi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh